memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah bersama Leslar dimana pun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Pengimun memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru masih seputar idola kesayangan kita Kabar pertama persahabat ada kabar spesial membahagiakannya untuk warga Konoha ini sih the best dan sangat luar biasa Saat launching Leslar Metaverse persahabat Ini gokil banget ya Masya Allah 11 menit Ini Leslar coin Untuk dolar Leslar ini ludes persahabat Yang dalam jangka waktu hanya 11 menit Wow ini sih luar biasa Leslar yang Sangat tentunya Memang the best banget kekompakannya masya Allah. Mudah-mudahan semakin solid Mendukung apapun Yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Momen ini pun di repost kembali persahabat oleh akun Leslar Anskorsi Ada kalimat cancel yang dituliskan Gokil Masya Allah 11 menit ludes Masya Allah banget ya Ini berkat kekompakan dari fans sejati Leslar Semoga saja Leslar metaphors diberikan kesuksesan dan jaya selalu Berikutnya persahabat kita lihat juga ada momen spesial membahagiakan juga nih untuk kita semua. Ada video call BBL bareng Kak Gorgeous ya. Kita lihat nih di kalimat yang diposting oleh Risk Makeup. Di video call aja suka gregetan pengen gigit saking gemesnya Aduh, masya Allah banget ya BBL. Ini memang menggemaskan sekali. Apalagi outfit-outfit yang dipakai selalu membuat kita bangga dan bahagia. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Safi Nani mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Abang El gantengnya nak katanya itu masya Allah banget ya Banyak dukungan, banyak support yang selalu diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai keluarga lesla. Dan berikutnya persahabat ada bukan spesial juga yang kita dapatkan ketika live Instagram Bunda Lesti dan Kak Melodi Persahabat yang sih luar biasa menggemaskan juga nih Bunda Lesti Di sini baru pulang persahabat ya dengan BBL BBL lagi tentunya temanin Bunda Lesti ke kerja Masya Allah Selalu saja didampingi oleh anak tercinta Dan BBL lagi digendong sama Nin Masya Allah banget ya bersahabat. ya Kita bangga Alhamdulillah kemanapun Bunda Lesti pergi Tentunya BBL selalu dibawa Luar biasa Dan kita juga mendapatkan bocoran nih Bahwa Kak Melody dan Bunda Lesti Bakal ada acara lagi nih Kita tunggu saja Kabar dan info terbarunya Dari Idola Kesayangan Kita dan kita lihat persahabatan momen selanjutnya. Ini ada momen BBL, ketika live Instagram Bunda Lesti dan Kak Melody Aduh, Abang lagi bobok persahabat ya. Memang hidungnya ini beneran makin lama makin bikin warga Konoha insecure persahabat ya. Ini masya Allah banget ya. Lucu, menggemaskan masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu BBL. Dan selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada ungan spesial yang kita dapatkan tuh dari Millie Gavrilla. Ini mengunggah foto momen kebersamaannya dengan Papa Billar ketika di acara GWLS di SCTV dan kita juga salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Milih fit Om Rizky Bilar, nice to meet you Om Bilar, kiss and hug buat baby L dan tante Lesti Gejora. Wow, garis keras Leslar juga nih nambah ya. <laughs> Masya Allah, pokoknya kita bahagia dan pastinya bangga kepada idola kesayangan kita. Alhamdulillah, ternyata banyak support dan doa hingga dukungan yang diberikan dari orang-orang yang baik juga.